Selamat sore, teman-teman semua. sore, Bu. Kita buka pertemuan hari ini dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom meeting ini. Kalau hari ini kami akan membahas tentang persiapan kami untuk UAS, Kiranya kira yang menolong, supaya pertemuan hari ini kami bisa disucikan dan uh, bisa mempersiapkan diri kami untuk UAS minggu depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, salia amin. Baik teman-teman, kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya ya. Teman-teman, silahkan lihat ke kameranya semua. senyum 321. Kita ke morning blue ya teman-teman. Hari ini pertemuan 15. Persiapan untuk UAS minggu depan. Jadi hari ini teman-teman bisa cek di assignment-nya. Ada instruksi untuk knowledge check. Jadi bagi teman-teman yang mau melengkapi lagi knowledge check-nya, dilengkapi. Nanti diminta untuk membuat print grade-nya, teman-teman. Jadi di kanan atas ada satu tombol buat print grade. Teman-teman klik, nanti hasilnya adalah file PDF. Nah, file PDF itu teman-teman bisa upload di assignment hari ini. Jadi kalau misalnya masih mau diperbaiki, silahkan kumpulkan print grade-nya ke assignment hari ini. Nah, assignment hari ini ditunggu sampai, sampai jam 5 sore ya, teman-teman, sesuai dengan jadwal kelas. Itu untuk uh, assignment hari ini. Nah, untuk UAS-nya minggu depan kita UAS jam 1 siang. Jangan terlambat, tolong dibaca di pertemuan 10. Ini ada daftar nama siapa saja yang mendapatkan hak isi mewah sesuai dengan Google Sheet ya, di Google Sheet juga saya sudah tandai siapa aja yang Mendapatkan hak istimewa. Jadi list namanya saya sudah pasang di pertemuan 10 ini. Yang ini teman-teman.